Sobat entrepreneur, apakah definisi sukses menurut kalian? Apakah mereka yang kaya raya alias crazy rich dan bisa membeli barang-barang branded? Atau mereka yang mempunyai usaha sendiri dan mampu membuka lapangan pekerjaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari sukses adalah berhasil atau beruntung. Namun, beberapa tokoh sukses dunia seperti Oprah Winfrey hingga Barack Obama memaknai kesuksesan dengan definisi tersendiri. Lantas, apakah mereka mendefinisikan kesuksesan sebagai sebuah kekayaan? Melansir dari Global Experiences, ini makna kesuksesan bagi enam tokoh dunia. Nomor 1, Opah Winfrey Siapa yang tidak mengenal sosok Oprah Winfrey? Kisahnya dalam meraih kesuksesan banyak menginspirasi orang-orang, terutama para wanita. Sifat pantang menyerahnya mampu mengantarkan menuju kesuksesan dan membuatnya memiliki perusahaan produksi, majalah dan juga acara televisi serta beberapa organisasi amal. Hal-hal tersebut mampu membuatnya menjadi salah satu sosok wanita terkaya di dunia. Bagi Oprah sendiri, kesuksesan bukanlah hanya semata-mata terkenal atau menjadi wanita terkaya di dunia. Baginya, kesuksesan adalah perasaan terpenuhi, di mana dirinya bisa lebih berguna bagi sekitar. Nomor 2, Barack Obama Bagi seorang presiden, mungkin definisi kesuksesan bisa berkaitan dengan pekerjaannya menjadi pemimpin negara. Namun menurut Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44, definisi atau makna dari kesuksesan sangatlah sederhana. Baginya, sukses bukanlah seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan, namun mengenai perbedaan yang bisa dihasilkan dalam hidup orang-orang. Melek Teknologi Sejarah mencatat Obama akan kemampuannya membuat keputusan yang benar dengan menggunakan pengaruh teknologi, terutama internet. Dia digembar-gemborkan oleh media sebagai presiden internet karena kuatnya kampanye yang dilakukannya melalui internet. Dalam social networknya ada jutaan orang yang menjadi temannya, pencapaian ini belum pernah dilakukan oleh kandidat manapun. Dengan kemampuannya menggunakan teknologi membuat Obama terasa dekat dengan para pendukungnya. Hal ini terjadi hanya dengan kemauannya untuk menginvestasikan dirinya untuk melek teknologi. Poin pentingnya, teknologi bukan sesuatu yang statis, teknologi bergerak dengan sangat cepat. Jadi melek teknologi adalah sebuah investasi yang penting bagi kesuksesan Anda. Nomor 3, Bill Gates Nama Bill Gates sangat sering tercatat dalam Forbes di deretan orang terkaya dunia. Pendiri Microsoft ini memang memiliki kekayaan luar biasa dan sudah berada dalam deretan teratas orang terkaya sejak tahun 1995. Jika diminta mendefinisikan apa itu sukses, maka jawaban Bill Gates akan menghubungkan kesuksesan dengan memberi pada sesama dan merubah kehidupan. Baginya akan terasa menyenangkan ketika membuat perubahan seperti menemukan hal yang baru, membesarkan anak atau membantu orang yang membutuhkan. Meski sudah tak lagi menjadi orang terkaya nomor dua di dunia, namun Bill Gates telah menginspirasi dunia melalui perusahaan perangkat lunak Microsoft yang dia dirikan bersama Paul Allen. Pada April tahun 2019, kekayaan Bill Gates telah mencapai 100 miliar dolar AS. Kekayaan yang dimilikinya tak hanya didapat dari saham yang dimilikinya di Microsoft maupun beberapa perusahaan lainnya tetapi juga properti, rumah, hingga pulau pribadi. Dia juga memiliki yayasan Bill and Melinda Guides yang merupakan yayasan amal terbesar di dunia. Nah, ada lima kunci sukses Bill Gates yang dapat kamu pelajari. Apa saja, berikut ini kunci sukses Bill Gates. Terus belajar. Bill Gates ingin agar anak muda menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagi dia, pendidikan adalah hal yang utama. Pesannya, pemuda harus terus belajar. Kreativitas Kreativitas sangat dibutuhkan agar usahanya terus bertahan. Seperti yang dilakukan Bill Gates untuk perusahaan Microsoft. Perusahaan ini terus berkreativitas serta membuat inovasi baru untuk kebutuhan masyarakat. Membaca Sejak remaja, Bill Gates rajin membaca. Kegemaran membaca inilah yang membuat dia belajar sesuatu hal yang baru. Lewat membaca, dirinya juga melihat dunia. Kecepatan. Bill Gates tak pernah menunda pekerjaan. Dia selalu menjalankan pekerjaannya dengan cepat. Dia memegang teguh prinsip kecepatan. Pasalnya, persaingan dalam dunia bisnis terus terjadi. Jika perusahaan itu tidak cepat, maka akan disalip oleh perusahaan lain. Bekerja bersama tim, bekerja dalam tim akan membuat Anda menerima ide maupun kritikan dalam tim. Pastikan, kamu jangan bekerja sendiri. Kamu harus memiliki tim untuk kemajuan perusahaan. Mau sukses seperti Bill Gates? Jangan lupa Bill Gates juga berinvestasi loh. Dia tidak hanya memiliki usaha tetapi juga properti dan berinvestasi. Kalau kamu mau berinvestasi coba cari alternatif investasi seperti fintech peer-to-peer -peer lending. Nomor 4, Warren Buffett. Warren Buffett adalah salah satu sosok pebisnis yang dikenal dan disegani banyak orang di seluruh dunia. Di usia yang masih belia, Buffett mampu berbisnis dengan sangat baik. Bahkan ia membiayai kuliahnya dengan menggunakan keuntungan yang didapatkan dari perusahaan yang didirikannya sedari kecil. Namun, uang lantas bukanlah segalanya bagi Buffett. Kesuksesan bagi seorang Warren Buffett bukanlah dinilai dari uang atau ketenaran, tapi dari seberapa banyak orang yang mencintainya. Siapa yang tak kenal dengan Warren Buffett? Ia, dia adalah sosok investor terkemuka di dunia yang sukses menanamkan investasi ke sejumlah perusahaan, bahkan menjadi besar. Warren saat ini menjabat sebagai presiden sekaligus CEO Berkshire Hathaway. Saat memimpin rapat umum pemegang saham pada tanggal 1 Mei 2021 lalu, dia memberikan kesempatan kepada investor baru untuk memberikan pertanyaan. nomor 5 Maya Angelou Maya Angelou adalah sosok penulis ulung pujangga penulis lagu juga aktivis yang disegani banyak orang Maya dikenal dengan tujuh buku autobiografinya di mana salah satunya dinominasikan untuk National Book Award menurut Maya Angelou definisi dari sebuah kesuksesan bukanlah dari terobosan atau penghargaan yang diterimanya melainkan menyukai diri sendiri menyukai apa yang dilakukan, dan menyukai bagaimana melakukannya. Sahabatnya, penulis Tony Morrison mengatakan Angelou adalah seseorang yang sangat orisinil dan tidak ada duanya. Ia memulai era penulis perempuan keturunan Afrika Amerika di AS, kata Morrison kepada BBC. Ia adalah orang yang sangat dermawan. Angelou meninggal dunia pada hari Rabu 28.05 pada usia 86. Ia meraih popularitas dengan memoar Inowai The Cage Bird Sings tentang masa kecilnya yang penuh dengan tekanan dan pelecehan di wilayah selatan AS pada 1930-an. Winston Churchill adalah salah satu tokoh bersejarah di abad 20-an. Churchill ditunjuk menjadi First Lord of Admiralty oleh Perdana Menteri yang bertugas menyatukan Inggris ketika dunia hancur. Pada tahun 1930 adalah tahun di mana Curtil berada di titik terendah dalam kariernya. Hal ini membentuk pandangannya mengenai kesuksesan. Menurutnya kesuksesan adalah pergi dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan antusiasme. Ternyata menurut pandangan para tokoh dunia ini, kesuksesan tak hanya berbicara mengenai kekayaan saja. Namun bagaimana kita bisa membawa perubahan dalam hidup dan menyukai apa yang kita lakukan, serta bangkit kembali ketika mengalami kegagalan. Dalam perang Anda hanya bisa terbunuh sekali, tapi dalam politik Anda bisa mati berkali-kali. Jika Anda sebelumnya pernah mendengar kalimat di atas, itu adalah perkataan Winston Churchill. Ia memang terkenal piawai merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat bernada optimisme untuk mendongkrak semangat dan memicu pola pikir. Tetapi curtil bukan sekedar motivator ulung yang sebagian besar perkataannya dikutip sana-sini. Kariernya yang penuh dinamika menggenapi kutipannya sendiri.